Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Intari, NPM 218110438 dari POGI Ilmu Psikologi Universitas Islam Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi kecuali hidup mata kuliah psikologi sosial. Nanti yang saya ambil ialah aktivis sosial. Apa itu kognisi sosial. Dalam psikologi sosial, menggunakan istilah kognisi sosial atau social cognition untuk menerangkan cara-cara di mana kita menginterpretasi, menganalisa, mengingat dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Kognisi sosial dapat terjadi secara otomatis. Contohnya, saat kita melihat seseorang dari suatu ras tertentu, semisal Afrika, Cina, India, kita seringkali secara otomatis langsung berasumsi bahwa orang tersebut memiliki ciri atau sempat tertentu. Kemudian ada definisi kognisi sosial. Menurut Fiske, ke-4, 1994, kognisi sosial menggambarkan bagaimana seseorang berpikir tentang orang lain sebagai lawan dari seseorang. Di ujung lain, sosial komisi ini adalah mengenai dampak dari situasi dan faktor-faktor sosial lainnya terhadap pikiran seseorang. Ada pun empat proses penting dalam kondisi sosial. Yang pertama, attention, mengambil informasi. Yang kedua, interpretation, memakai informasi. Yang ketiga, judgment, menggunakan informasi untuk menciptakan pesan dan membuat keputusan. Yang keempat, memory, menyimpan peristiwa dan keputusan untuk digunakan di masa depan. Lalu ada teori dan tokoh. Teori kognitif sosial atau social cognitive theory adalah sebuah istilah baru dalam teori pembelajaran sosial. Istilah ini ditemukan oleh seorang tokoh yang bernama Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada tahun 1925 di Kanada. Dia menerima gelar doktor pada diskursus ilmu psikologis dari University of Iowa, di mana pola pikirnya dipengaruhi oleh buku Social Learning and education. Bayang Miller and Dollard 1941. Nama baru teori kognitif sosial digunakan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Ide utama dari pemikiran Bandula juga merupakan pengembangan dari pemikiran pembelajaran kawan Miller dan Dollard. Dalam pengembangan teori dari Bandula ini ia menjelaskan cara seseorang mengontrol kejadian dalam kehidupan memungka, melalui pikiran dan tindakan yang mengatur diri sendiri. Bandura menjelaskan bahwa ciri khas lain dari teori kognitif sosial adalah bahwa ia memainkan peran utama dalam pengaturan diri. Perilaku orang tidak hanya menyesuaikan diri dengan kecenderungan orang lain, sebagian besar perilaku mereka dimotivasi dan diatur oleh pemerintah yang pertama. dan tanggapan mereka terhadap perilaku mereka terkait dengan Kemudian ada komponen kognisi sosial, pertama ada skema, kedua ada heuristik dan pemprosesan otomatis, yang ketiga, sumber-sumber yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam kognisi sosial, dan yang terakhir, ada afeksi dan kognisi. Kita bahas satu-satu di kembali dari skema. Tema adalah struktur mental yang membentuk kita mengorganisasi informasi sosial dan menuntun pemprosesannya. Skema berkisar pada suatu subjek atau tema tertentu dalam otak kita. Skema itu seperti skenario yang memiliki alur. Skema di otak kita terbentuk berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami atau diceritakan oleh orang lain. Skema yang kita miliki akan mempengaruhi sikap kita pada sesuatu. Jadi terbentuk skema akan sangat berpengaruh pada beberapa aspek kondisi sosial sehingga juga akan mempengaruhi perilaku sosial kita. Skema sendiri juga terdapat tiga macam jenis. Yang pertama ada person, roles, event. Person itu gambaran mengenai atribut-atribut atau ciri-ciri dari individu lain atau di individu itu sendiri. Roles, gambaran mengenai tugas dan peranan individu di sekitar kita. Contohnya seperti dosen, dokter, ibu rumah tangga dan lain-lain. Dan yang terakhir event, gambaran mengenai peristiwa-peristiwa sosial yang dialami atau dilihat individu sehari-hari. Contohnya, seperti perang, pemilihan umum, dan sebagainya. Adapun pengaruh skema terhadap komisi sosial yang menimbulkan efek kuat, yang pertama ada perhatian atau atensi berkaitan dengan informasi yang diperhatikan, yang kedua ada komponen proses di mana informasi yang kita perhatikan di di dalam ingatan. Yang ketiga, mengingat kembali proses di kita mengeluarkan informasi dari ingatan dan menggunakannya untuk keperluan tertentu. Misalnya menilai sifat seseorang, menilai kualitas makanan, dan sebagainya. Skema sudah terbukti berpengaruh terhadap semua aspek besar sosial. Perlu diperhatikan fakta bahwa meskipun skema didasarkan pada pengalaman lalu kita dan seringkali membantu kita, skema juga memiliki kelemahan atau sedikit negatif. Skema mempengaruhi apa yang kita perhatikan, apa yang masuk dalam bentuk kita, dan apa yang kita ingat sehingga terjadi distorsi pada pemahaman kita terhadap dunia sosial. Selanjutnya ada heuristik dan pemrosesan otomatis. Kejenuhan informasi adalah keadaan pengolahan informasi kita telah berada di luar kapasitas kemampuan yang sesungguhnya, sehingga menggunakan sistem kognitif yang lebih besar daripada yang bisa diolah. Heuristik ini ada dua macam. Yang pertama ada heuristik keterwakilan dan yang kedua ada heuristik ketersediaan. Heuristik keterwakilan yaitu menilai berdasarkan kemiripan untuk membuat penilaian berdasarkan pada sejauh mana stimuli atau peristiwa tersebut mempunyai kemiripan dengan stimuli atau stimuli atau kategori yang lain. Contohnya saat kita mengenal seseorang sebagai pribadi teratur, ramah, rapi, memiliki di rumahnya dan sepertinya sedikit pemalu tapi kita nggak tahu pekerjaannya itu seperti apa. Mungkin kita bisa langsung nukainya sebagai dia mempunyai pekerjaan sebagai pustakawan dengan kata lain. Kita menilai berdasarkan semakin mirip seseorang dengan ciri-ciri khas orang-orang dari suatu kelompok, semakin mungkin ia merupakan bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, teoristik ketersediaan, yaitu sebuah strategi untuk membuat keputusan berdasarkan seberapa mudah suatu informasi yang spesifik dapat dimunculkan dalam kita Heuristik ini dapat mengarahkan kita untuk melebih-lebihkan kemungkinan munculnya peristiwa dramatis namun jarang karena peristiwa itu sudah masuk ke pikiran kita contohnya, banyak orang yang merasa takut tewas dalam kecelakaan pesawat ketimbang kecelakaan yang ada di darat walaupun kemungkinan Tewas dalam suatu kecelakaan mobil itu adalah 100 kali lebih tinggi. Hal ini karena adanya fakta bahwa kecelakaan pesawat itu jauh lebih dramatis dan menyedot lebih banyak perhatian media. Itulah akibatnya kecelakaan pesawat lebih mudah terpikir sehingga berpengaruh lebih kuat dalam penilaian individu tersebut. Teoristik ini berhubungan dengan proses lain yang sangat penting yaitu pengamatan awal atau premis. Meningkatnya kebersediaan sebagai hasil dari sering hadirnya ragaman atau bersilang bersilangan khusus. Contohnya, selama tahun pertama di sekolah kedokteran, banyak mahasiswa yang mengalami sindrom mahasiswa kedokteran. Mereka melucu bahwa diri mereka atau orang lain memiliki berbagai penyakit serius, sakit kepala biasa, yang mengarahkan mereka pada pertanyaan apakah mereka memiliki simbol otak. Sedangkan sakit tenggorokan dengan dapat mengarah pada kecemasan terhadap suatu infeksi fatal yang jarang ditemukan. Selanjutnya ada pemrosesan otomatis. Hal ini yang terjadi ketika setelah berpengalaman melakukan suatu tugas atau mengolah suatu informasi tertentu yang seakan tanpa perlu usaha yang besar secara otomatis dan tidak disadari. Contohnya saat pertama kali belajar sepeda, kita pasti memerlukan perhatian khusus dalam mengendarainya. Namun seiring berkembangnya keahlian bersepeda, kita dapat melakukan tugas-tugas lain seperti berbicara sampai bersepeda. pembahasan selanjutnya ialah sumber-sumber yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam komunikasi sosial kita sering sekali di yang dapat mengharapkan kita pada kesalahan yang serius dalam usaha untuk memahami penyakit dan sosial itu disebabkan oleh yang pertama, bias dan bias. yaitu kecenderungan memberikan perhatian lebih pada informasi yang negatif, dibandingkan dengan informasi positif, satu saja informasi negatif akan memiliki Pengaruh yang lebih kuat, contohnya kita mendapatkan informasi bahwa besok ada musim yang akan mengajar. Adalah orang yang pintar, masih muda, baik hati, namun diduga terlibat skandal negatif. Bias yes, negatif menyebabkan najis krim terpaku pada hal yang negatif dan mengabaikan hal-hal yang positifnya. Yang kedua, bias yes, optimistik yaitu suatu posisi untuk mengharapkan segala sesuatu dapat berakhir dengan baik. Kebanyakan orang percaya bahwa mereka memiliki kemungkinan yang lebih besar dari orang lain untuk mengalami kejutan negatif dan kemungkinan lebih kecil untuk mengalami kejutan negatif. Contohnya, pemerintah seringkali menetapkan rencana yang terlalu optimis mengenai penyelesaian proyek besar seperti jalan bendara, jembatan yang akan dibangun dan hal itu yang mencerminkan kesalahan perencanaan. Yang ketiga, ada kerugian yang mungkin akan akan terjadi akibat terlalu banyak berpikir terkadang terlalu banyak berpikir juga dapat menyerah kita dalam keadaan kesulitan, kognitif dan serius jadi cobalah untuk berpikir sistematis dan nasional mengenai hal-hal penting adalah yang penting namun pemikiran yang hati-hati dan melebihan dapat mengaktifkan kebingungan dan prestasi yang meningkat dan bukannya keputusan dan kesempatan yang lebih baik kita melakukan Pemikiran kontemporal, yaitu memikirkan sesuatu yang berlawanan dari keadaan sekarang, efek dari memikirkan apa yang akan terjadi saat ini. Contoh, ketika selamat dari kecelakaan pesawat, seseorang justru memikirkan bagaimana saya tidak langsung terjebak. Pasti saya sudah mati. Lalu bagaimana nasib keluarga saya, Kepeninggalan saya. Hal itulah yang mengapa pemikiran kontemporal ini dapat secara kuat berpengaruh terhadap efek sekitar. Kecenderungan kita untuk berpikir tidak hanya mengenai apa yang terjadi, tapi juga mengenai apa yang mungkin terjadi seandainya dilakukan atau terjadi sesuatu yang berdampak luas pada berbagai aspek dan sosial itu. 5. Pemikiran magis. Yaitu berpikir dengan melibatkan asumsi yang tidak didasari alasan yang rasional. Contohnya kayak supaya bisa lulus ujian, ya, seseorang berdoa banyak-banyak dan memakai banyak cincin. Yang keenam Menekan pikiran, yaitu usaha untuk mencegah pikiran-pikiran tertentu memasuki alam kesadaran. Proses ini melibatkan dua komponen, yaitu proses pemantauan yang otomatis yang mencari tanda-tanda adanya pikiran yang tidak diinginkan yang memaksa untuk muncul ke alam kesadaran. Ketika, ketika pikiran tersebut terdeteksi, maka proses keperluan pun terjadi, yaitu mencegah agar pikiran tersebut tetap berada di luar kesadaran tanpa mengganggu pikiran yang lain. Contohnya seseorang yang ingin ikut program diet menekan pikirannya akan makan makanan yang manis. Pembahasan yang terakhir ialah afeksi dan potensi. Adapun pengaruh afek pada potensi. Yang pertama afek berpengaruh pada pesan pertama suasana hati saat ini dapat secara kuat mempengaruhi reaksi kita terhadap rangsangan baru. Contohnya kayak jika kita sedang berubah darah dan bertemu orang baru. Pasti kita terhadap orang tersebut akan lebih baik dibandingkan saat kita berkenalan dengannya ketika kita sedang sedih. Yang kedua, afek berpengaruh pada ingatan, bergantung pada suasana hati, yaitu apa yang kita ingat saat berada dalam suasana hati tertentu. Sebagian besar ditentukan oleh apa yang kita pelajari sebelumnya ketika kita berada dalam suasana hati tersebut. Dan yang terakhir, afek juga berpengaruh pada komponen fungsi lain, yaitu kreativitas. Informasi yang emosional yaitu suatu proses di mana penilaian, emosi atau perilaku kita dipengaruhi oleh pengaruh mental yang tidak dilengkapi dan tidak terungkap. Wilson andrew ini Baik pak, segitu aja penjelasan dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.